Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper. Sahab channel Fajar Duper. sama Dede Akhila bego lagi ada di lokasi sekitar stasiun Rokaribego. Kita ngeke Dede Akhila lagi ngabukurit menunggu bentuk maghrib. Nah itu di sana juga banyak orang ngabukurit juga bego dan di belakang sana, sana juga banyak orang ngabukurit. Oke bosku kita ikuti saja. Oke yang belum tasir, silakan tasir. Thank you. Terlihat lokasi stasiun Kosari Bosku Setelah stasiun Kosari, kita uh, Pindah ke jalan baru Bosku Terminal Sama Bosku banyak orang yang yang belum sakit dan sudah sakit